Bagi teman-teman yang mau sharing knowledge ya silahkan kontak kita atau sinergi supaya kita bisa uh, fasilitasi dan kita arrange jadwalnya, jadwalnya supaya teman-teman yang uh, yang mau belajar kita bisa uh, informasikan uh, dengan baik berkat tergelar skedulnya mana topik yang menarik buat mereka gitu ya. Kira-kira semangat kita ini, kita sudah dua uh, minggu, kayaknya ya, dari tanggal berapa itu? Dua minggu kita uh, terakhir, topiknya adalah mengenai pompa, ya, itu uh, dengan Pak Son, alumni teknik mesin Universitas Andalas, sering dengan kita tentang uh, pompa pengalaman beliau dengan pompa uh, itu sangat luar biasa sekali dan kita ucapkan terima kasih dan malam ini teman-teman para yang insinyur tentunya kalau mau nanti uh, ada keinginan untuk bekerja di bidang panas bumi itu tentunya malam ini akan sangat worth it sekali bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Saya eh, sedikit cerita. Eh, ini berangkat dari pengalaman kita sendiri. Waktu selesai kuliah, serjana teknik di Universitas Andalas, Serjana Teknik mesin. Saya kesulitan untuk mendapatkan eh, arahan, kemudian eh, seperti apa sih industri itu, tidak ada yang uh, memberi tahu apa sih yang dibutuhkan di industri. Saya bingung ketika saya sudah, sudah menjadi sarjana teknik apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi saya meraba-raba sendiri, mencari kerja, mencari kerja sana sini, kerja sana sini. Akhirnya saya menemukan passion saya sebagai ya, saya menemukan jati diri sebagai sarjana teknik mesin yang betul-betul adalah insinyur teknik mesin. Nah, begitu juga teman-teman yang join di sini, yang fresh graduate, tentunya harapan saya, teman-teman bisa mendapatkan informasi apa sih yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi, teman-teman bisa mempunyai arahan dalam berkarir di dunia keteknikan, ya, apalagi zaman pandemi sekarang ini sangat-sangat sulit sekali untuk mendapatkan uh, sangat jangan saya bilang jangan sangat sulit itu kata-kata yang negatif sangat challenging ya untuk mendapatkan uh, pekerjaan yang sesuai dengan uh, bidang kita ya sangat challenging ya mungkin di tahun sebelum 2020 kita berkompetisi dengan alumni-alumni teknik uh, berbagai universitas di Indonesia sangat berko, e, persaingan sangat ketat, tapi sekarang kita juga e, selain per, persaingan yang ketat, kita juga berkompetisi dengan COVID-19 ini. Nah, gimana caranya kita untuk me, menghadapi challenge-challenging seperti ini situasi yang challenging seperti ini? Ya kita harus mendapatkan pengalaman-pengalaman dari praktisi di dunia industri yang terkait, supaya kita lebih cepat memahami dan apa istilahnya Jokowi itu, kita melakukan terobosan-terobosan uh, supaya kita siap bekerja di dunia industri begitu gitu. kira-kira, kalau saya pakai istilah Jokowi okay. <laughs> Nah, mungkin ini uh, sedikit ya, kita bicara-bicara sedikit. Uh, siapa lagi yang saya mau sapa ya? Ini ada Pak Tommy Pebrian. Kita sapa dulu Pak Tommy Febrian, Hadir? Yuk, Pak. Di sebelah Pak Emil ini. Di sebelah. <laughs> Gimana kabar Pak Tommy? Baik, baik-baik. Dek, lagi karantina atau lagi di rumah? Iya, karantina nih, kedengaran suara Pak Emil, Kayaknya saya jauhkan tadi. <tuk> <nih>. <tuk> iya, iya, iya. iya. Apa Pak Tommy, nanti ya kita cari kesempatan Pak Tommy kapan bisa sharing bersama kita. Kalau <tuk> Pak Tommy bersedia dan ada waktu. Iya, Pak Emil, nanti kita siapkan. iya biasa dapat Tommy ada, menyempatkan ya. <laughs> uh. ya, ini kita uh, sering ya kita bikin suatu uh, wadah namanya itu senadi ya intinya kita adalah semangat kita berbagi ya itu ini sebagai wadah kita ibaratnya kita mempunyai sebuah panggung ya panggung musik lah ya. Uh, Panggung musik itu tempat orang menyanyi, gitu kan? Ada yang bisa lagu pop, ada lagu karaoke, ada lagu dangdut, ada yang rock. Ya, nah di sini kita punya panggung, namanya itu Energy Continuous Learning. Nah, teman-teman yang punya skill, nyanyi pop atau apa, skill, ya, artinya analoginya seperti itu, mungkin sebagai electrical engineer, mechanical engineer. Uh, Sivil uh, Engineer. Nah, tempatnya bernyanyi itu adalah di Ethos Energy Continuous Learning. Jadi uh, semangat kita seperti itu. Jadi kita orang satu manfaat sebagai pemateri adalah kita orang itu tahu bahwasanya kita bisa menyanyi pop, ya. Ini pasti uh, panggungnya di sini orang tahu. Nah, jadi kita bisa tahu uh, siapa yang bisa nyanyi pop, bisa siapa yang bisa nyanyi uh, rock gitu ya nah kita memanfaatkan di sini satu positif buat pemateri dan juga akan banyak sekali peserta-peserta yang menerima manfaat dari uh, sharing kita itu. Yeah. Nah, saya kemarin itu bikin apa namanya bikin satu kata-kata apa dari profes uh, Sorry, terputus ya. Saya kemarin tuh bikin satu kata-kata mutiara dari mantan presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. Ing. Habibie. Dia mengatakan semasa hidupnya. E, jadilah kamu jadi mata air yang jernih ya, yang menghidupi orang-orang di sekitar kamu. Nah, kata-kata itu sangat uh, dalam artinya buat kita. Nah, nah di sinilah kita bisa jadi mata air buat semua orang gitu ya. Sehingga bermanfaat buat orang lain. Oke, okay. uh, siapa lagi? Saya sapa nih ya, mungkin yang saya kenal aja ya. Kalau nggak kenal, silahkan memperkenalkan diri nanti. Waktu discussion, kita buka uh, sharing session. Ada Pak Tommy Febrian, sudah kemudian ada Pak Agus Supriyadi dulu yang menjadi pemateri untuk. Uh, Vibration analysis untuk rotating equipment. Beliau adalah expert uh, vibration. Beliau sudah memberikan topik mengenai analisis vibration rotating equipment itu sangat, sangat worth it sekali. Kalau kita ngambil training itu harganya akan sangat mahal sekali ya. Saya saya itu tahun 2010 atau tahun 20 juta ya. Tapi di Energi kita berikan secara free buat teman-teman semua dari Pak Agus Supriyadi, saya, saya, saya ucapkan kembali terima kasih buat Pak Agus Supriyadi. Oke okay, Pak, ya malam ini sudah bagus, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Sama -sama, Pak. Oke, okay, ini sudah jam 7.30, uh, kita mulai share aja Pak Emil ya. Ya ya, silahkan Pak. Baik, kita buka dulu, saya belum buka nih, teman-teman, lima -teman, 50 orang hadir di sini mudah-mudahan akan semakin banyak hadir. Baik, uh, kita buka acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, malam ini kembali hadir Eksos Synergy Continuous Learning buat para yang engineer, insinyur, calon insinyur muda seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, tidak agama, alumni kita terbuka di sini siapa aja boleh ikut uh, untuk belajar dan dapatkan sharing dari uh, sumber, sumber narasumber yang uh, sudah uh, mempunyai kompetensi di bidangnya. Malam ini topik kita adalah uh, best practice uh, pengoperasian uh, filter mampu power plant ya power plant pembagi distrik uh, tenaga panas bumi. Malam ini adalah Pak Anggi ya Pak Anggi, Rahmatul Anggi. Andini sarjana teknik. Beliau sudah banyak pengalaman di dalam pengoperasian power plant, baik itu dari coal uh, fire batu bara dan sekarang beliau banyak berkecimpung di uh, pengoperasian panas bumi. dan nah, banyak sekali kendala-kendala uh, dalam pengoperasian panas bumi uh, pembangkit listrik panas bumi ini tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Nah oleh karena itu apa saja kendala dan bagaimana problem solvingnya nanti uh, Pak Anggi akan sampaikan kepada kita semua baik uh, tanpa panjang uh, lagi ke kelima dari saya silakan Pak Anggi uh, nanti di sela-sela presentasi Pak Anggi bisa kita tanya jawab ya supaya lebih uh, interaktif uh, acara kita malam ini Oke, okay, teman-teman yang mau uh, bertanya nanti silahkan di, uh, chat di, di kolom chat. Nanti saya panggil ya, nanti di Open Mic. Silahkan panggil. Oke, okay, terima kasih, Pak Emil. Eh, uh, atas waktunya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam buat teman-teman. Eh, mungkin pertama saya perkenalan diri dulu ya. Oke, okay, uh, nama saya Rahmatul Anggia. ini bisa dipanggil Anggi. <coughs> Saat ini saya sebagai Operation Supervisor di PT Superm Energy eh uh, Background saya sebenarnya teknik kimia Jadi sekarang udah sudah tahun lebih berkecimpung di pembangkit listrik. Ya, gak ketara lagi teknik kimia. Tapi uh, backgroundnya teknik kimia di... Dulu di Jogja, UPN Veteran Yogyakarta. Uh, malam ini, saya diamanahkan oleh Pak yang selaku dari Kongoan -kong Eternis Energy untuk membawakan tentang pembangkit listrik panas bumi dari sisi pengoperasian masalah dan uh, bagaimana travel shoot untuk masalah yang terjadi di panas bumi. Sebenarnya, banyak masalahnya mungkin uh, yang bisa saya deliver malam ini, uh, sebagian lah, karena kalau dibawakan semuanya akan waktu yang dibutuhkan juga banyak oke uh, jadi kita langsung saja nah, ini geothermal energi, <coughs> geothermal energy atau energi panas bumi jadi walaupun sebenarnya sebelumnya saya tahu tuh udah 6 atau 5 sampai 6 kali uh, terkait etos energi udah discuss materi terkait panas bumi uh, ada beberapa kali introductionnya juga tapi enggak ini juga apa namanya kita brief lagi lah untuk refresh bagaimana sih energi panas bumi itu dimanfaatkan. Lalu dari gambar ini kita bisa lihat untuk pemanfaatan energi panas bumi itu sendiri ada yang uh, digunakan secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau untuk di pemakai distrik itu uh, digunakan secara tidak langsung, ya. energi uap yang dihasilkan dikonversi menjadi energi distrik. Kita bisa lihat dari gambar ini, teman-teman. Di dalam itu, ya, kalau banyak juga yang tanya ke saya, itu gimana sih energi panas bumi itu di dalam? Gitu. Ada yang bilang kayak danau, kayak apa, seperti danau di bawah tanah ini dan lain-lain gitu kan. Tapi gambarnya yang lebih mendekati itu seperti inilah. Gitu. Nah, ada rekahan-rekahan ya. di dalam uh, lapisan batuan yang tidak tertembus oleh air. Karena kalau kita lihat lapisan itu banyak uh, di dari kulit bumi ini sampai ke lapisan uh, sumber air nih. Nah air yang kita ambil ini sebenarnya air purba istilahnya, karena emang uh, dia lebih cenderung tidak terkontaminasi ke atas. Jadi kadang orang banyak isu juga, oh nanti kalau ambil air tanah bisa berkurang air tanah ya. Sebenarnya dia beda lapisan ini. Ada groundwater dan di lapisan yang kita lihat di sini itu lapisan yang ditutup oleh caprock namanya. Jadi ada caprock batuan yang tidak bisa ditembus oleh air. Nah sebagian caprock itu ada yang retak segala macam. Nah itulah nanti bisa menjadi manifestasi dari panas bumi itu sendiri. Ya bisa banyak e, berupa hot spring atau pemandian air panas atau fumarol dan segala macamnya. Nah, kenapa energi panas bumi itu disebut energi terbarukan? Ini karena uh, production well yang kita ekstrak, ambil dari sumbernya atau reservoir di sini, itu kita kembalikan lagi jadi kondensat atau brain yang terhasilkan dari sistem pembangkit panas bumi itu diinjeksikan ulang ke dalam uh, perut bumi lagi. Jadi, nanti dia akan ada injectivity menuju balik ke reservoir untuk dipanaskan lagi jadi istilahnya dia kan uh, loop circle gitu. jadi close bisa dibilang close loop juga enggak tapi diharapkan bisa close loop lah gitu. uh, mungkin kalau dari sini ya kalau direct use biasanya banyak digunakan untuk uh, di Eropa itu karena tempatnya ada musim dingin biasanya untuk pemanas ruangan atau pemanas air atau kalau di kita, di mojang itu pernah saya dengar untuk uh, teh ya untuk pengeringan teh, jadi sebagai heat transfer Nanti juga nanti dilakukan, Jack uh, ulang Oke, okay, kita lanjut Nah ini kita ke sesi pembangkit panas bumi Itu banyak teknologi di sana Jadi Memanfaatkan untuk menjadikan energi listrik dari panas bumi itu ada tiga secara umum. Nah, yang pertama, dry steam power plant. Nah, jadi membangkit listrik panas bumi ini salah satu aspek kenapa dia dipilih teknologinya ini. Itu gitu kan? Nah, ini dry steam karena salah satu faktornya karakter dari reservoir uh, panas bumi itu sendiri. Jadi, biasanya kita menyebut tupes atau geo untuk fluida yang kita ekstrak dari produk uh, prosensual well itu atau dari reservoir panas bumi itu sendiri. Nah, itu ada yang fasenya dua fasa, ada fasenya steam, ada fasenya uh, air gitu. Nah, air panas itu yang kita hasilkan dari well ya, itu tentu karakternya. Kalau misalkan dia lebih cenderung steam cap. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut saya akan coba jelaskan apa itu steam cap. Intinya adalah dia menghasilkan steam. Jadi keluaran dari production itu well itu sendiri udah dari fase, dengan fase steam atau uap air. Nah, itu bisa langsung dimanfaatkan yang paling penting, penting paling ada proses di sini